Happy anniversary yang ke buat bloopers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 tentunya Rizky Bilar, persahabat ya dalam acara Infotainment Award 2021 kita wajib dukung, kita doakan tentunya tidak Lesin abang Bilar bisa mendapatkan penghargaan, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita harus selalu mendukung dan mendoakan persahabat ya dengan cara memvotingnya. Di sini pasak ya kategori best couple dengan cara SMS ketik apa spasi A, spasi nama best couple kirim ke 97288 Pak sahabat ya. Di sini ada keterangan-keterangannya mungkin beberapa saja tentunya ketompakan kita, kesulitan kita bisa memenangkan pasangan Leslie dan Pilar untuk mendapatkan penghargaan Amin ya alamin Dan berikutnya persabat kita lihat juga di sini selain best couple rezeki Pilar pun Tentunya masuk dalam nominasi Most Coming Male Celebrity bersahabat ya di Twitter dengan cara like tweet ini. Bersahabat ya doakan terus dukung terus untuk idola kesayangan kita. Berikutnya bersahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial yang dimana tentunya dari Kak Ariwi Epi yang menceritakan soal liburan ke Sumba antara keluarga Lesti dan Rizky Pilar. Bersahabat ya, tentang liburan dua keluarga ke Sumba. Dan itu tentunya 37 orang yang berangkat, luar biasa bersahabat ya, di Lesti. Tentunya ingin mendekatkan antara kedua keluarga bersahabat ya, antara keluarga Lesti dan keluarga Rizky Bilar. Dan akhirnya, sekarang tentunya dua keluarga semakin akrab, luar biasa, memang tentunya Lesti dan Billar selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Postingan sebutlah dari post kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Hang Skor Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan ya persahabat ya Masya Allah kakak dan dede mengajak liburan keluarga besar Untuk mendekatkan kedua keluarga Dan sekarang kedua keluarga menjadi makin akrab Luar biasa persahabat ya tentunya memang Idola kita ini selalu memberikan inspirasi buat banyak orang. Mudah-mudahan, tentunya mereka diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Amin ya Robbal 'alamin. Dan selanjutnya, juga bersama kita lihat, mana sebuah unggahan spesial dari Rizky Bilar yang mengucapkan langsung, tentunya, untuk hari anniversary Be lovers yang ke-6 tahun bersahabat dia ya, dan mengucapkan, "Untuk belas Allah, tentunya Luar biasa langsung diucapkan Oleh abang Rizky Bilar Mudah-mudahan persahabat ya kita semakin kompak Semakin solid mendukung Untuk idola kesengan kita ini Postingan tersebut juga telah di Kembali oleh akun instagram Leslarlovers underscore official Yang pada sebuah kalimat Juga dituliskan Happy anniversary keenam Buat beloved lovers yang sudah Dukung kakak Rizky Bilar Dari awal semoga makin solid Dan makin kompak serta tetap sayang kakak Amin luar biasa sahabat ya kita selalu dukung saja tentunya untuk Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya juga para ya kita lihat dosanya tentunya ada sebuah unggahan terbaru keluarga Rizky Bill lagi makan bersama para ya ini tentunya kita dapatkan ketika live Instagram Papa Daniel, persahabat ya ada ibunda tercinta dari Rizky Billar dan karena Nova, persahabat yang luar biasa doakan yang terbaik mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan kejutan dari Lesti maupun Rizky Billar persahabat ya dan tentunya kita selalu support untuk acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar tetap pantengin channel ini persahabat ya biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya seputar Lesti dan Rizky Billar. Mungkin di informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.